halo apa kabar kalian semua pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang game yang aku akan buat namanya kill homas u at like Monkeys. pertama ada play kedua ada setting ketiga ada back saat kalian klik back tampilan seperti ini ada text do you want to go out ada yes ada no kalau kalian klik yes akan keluar dari game kalau kalian klik no akan lanjut ke halaman utama seperti ini selanjutnya ada setting di dalam setting ada satu musik dua attack 3. main pack Empat, button. Pertama, untuk musik. Musik saat kalian masuk dalam game, akan ada suara musik. Dan kemudian, akan ada suara monyet itu sendiri. Kemudian, kedua, attack. Saat kalian masuk dalam game, saat kalian menggunakan senjata, akan terdengar suara senjata. Dan kemudian suara damage dari monster tersebut. Atau monyet tersebut. Ketiga, main pack. Main pack adalah, suara ketika kalian membuka halaman utama. Seperti itu. Kemudian, button. Button adalah suara ketika kalian mengklik-klik-klik klik, klik button. Jadi akan muncul suara. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kita akan klik play. Kita masuk ke dalam level. Di level ini ada level 1 sampai dengan 21. Seperti itu. Dan nanti kami akan terus mengupdate game kami supaya levelnya semakin banyak. Selanjutnya, jadi 42 level dan seterusnya. Dan selanjutnya, untuk senjata. Untuk guns, seperti ini untuk guns, oke okay. Dan ini belum ada skinnya Saya belum menentukan skinnya seperti apa Jadi belum ada senjatanya ya Seperti ini, oke okay. Guns, oke okay. Dan untuk mendapatkan senjata yang epic Kalian harus gacha Dan untuk bisa melakukan gacha Kalian harus menggunakan poin Dan dari mana poin tersebut Poin tersebut didapat dengan hasil Dengan cara pay to win hanya bisa pay to win. Seperti itu. Dan kalau kalian menyelesaikan level. Kalian hanya akan menambah skor. Bukan poin. Seperti itu. Dan kita kembali ke halaman utama. Oke. Okay. Dan gini dulu. Sampai sini dulu untuk penjelasan kali ini. Dan kami akan usahakan secepatnya mungkin game kami akan dipublish di Playstore. Terima kasih. Sampai jumpa di game selanjutnya. Dadah.